Obi Mesak, seorang penyanyi dan pencipta lagu Lagu-lagu ciptaannya hampir disukai oleh semua lapisan masyarakat Indonesia Obi Mesak lahir di Kupang Nusa Tenggara Timur pada 26 April 1957 Pada era Orde Baru, lagunya yang berjudul Hati Yang Luka Pernah dicekal Menteri Penerangan Harmoko Karena lagu itu dianggap terlalu cengeng Sejak saat itu dia mulai banyak menciptakan lagu-lagu ceria bahkan pop dangdut